siswa dimanapun Anda berada kita kembali berjumpa melalui perkuliahan daring di mata kuliah ekonometri lanjutan pada hari ini saya berharap Anda semua tetap semangat dan tetap sehat sehingga Anda boleh menyimak penjelasan materi kuliah kita pada hari ini dengan baik Saudara, pada minggu yang lalu kita sudah melihat atau mempelajari model estimasi data time series, yaitu model ARCH dan GARCH serta variannya. Dan pada hari ini kita masih berbicara tentang model analisis data time series, yaitu dua model yang akan kita pelajari adalah model ECM HM dan model ARDL. Nah. Apa perbedaan kedua model ini dan kenapa harus menjadi dalam satu pokok pembahasan Nanti kita akan jelaskan pada paparan materinya Pembahasan kedua model ini kita akan bagi dalam dua kali pertemuan Pada hari ini kita akan melihat model ECM HM Dan minggu selanjutnya kita akan melihat model ARDL Seperti apakah model ECM HM, sampai pada bagaimana mengestimasi model ECM. HM. Silakan Anda simak penjelasan materi kuliah kita melalui video ini dengan seksama. Saudara, model ECM HM atau error correction model yang akan kita pelajari pada hari ini Sebelum kita melihat bagaimana cara penggunaan atau mengestimasi model ECM, HM, maka hal yang perlu kita pahami adalah kenapa perlu menggunakan model ECM. HM. Apa dasar yang memberikan argumentasi kepada kita sehingga kita harus menggunakan model ECM? HM. Nah, kalau kita kembali kepada uji stasioneritas yang kita pelajari sebelumnya kita ketahui bahwa model regresi data time series yang sifat datanya tidak stasioner maka hasil regresi yang kita akan hasilkan adalah regresi yang lancung atau disebut juga dengan spurious regression. Nah, arti dari regression yang lan lancung ini adalah kalau kita perhatikan nilai koefisien determinasinya umumnya relatif tinggi. Jadi nilai R square yang tinggi ini kan kita katakan ini menggambarkan bahwa variabel bebas yang kita pakai adalah cukup representatif. Namun kalau kita ukur secara uh, parsial menggunakan uji statistik t, ternyata ada kelainan. Nanti hasil yang kita dapatkan ini banyak nilai atau banyak variabel bebas yang tidak signifikan. Nah berarti ada sesuatu kesalahan di sini. Nah, jadi kalau ini kondisi yang kita dapatkan atau model regresinya disebut dengan lancung, ini karena pengaruh dari data yang tidak stasioner. Nah, oleh karena itu, maka ketika kita mengestimasi model regresi atau model data time series yang tidak stasioner, maka lebih tepat kita menggunakan model HM, tidak model OLS biasa menggunakan menggunakan model ECM HM atau error correction model. Nah, kalau kita kembali kepada definisi data yang tidak stasioner ini adalah yaitu data time series yang dimana nilai rata-ratanya dan nilai variannya tidak konstan. Nah, sehingga ketika nilai varian dan rata-rata data time series tidak konstan sepanjang waktu ini akan menyebabkan ketidakseimbangan dalam jangka pendek. ya. Jadi, ada suatu kondisi data time series yang tidak seimbang dalam uh, jangka pendek. Dan, walaupun sebenarnya juga bisa menggambarkan nilai keseimbangan dalam jangka panjang. Nah, inilah kemudian yang mendasari kenapa kita perlu menggunakan model ECM. HM. Nah, bagaimana cara kita menguji apakah hubungan antar variabel data time series memiliki keseimbangan jangka panjang atau keseimbangan jangka pendek kita bisa mengujinya dengan menggunakan uji kointegrasi nah sebelum kita melihat bagaimana uji kointegrasi ini kita harus memahami dulu konsep dari data yang stasioner itu seperti apa walaupun pada pembahasan kita sebelumnya kita sudah pernah menggunakan konsep stasioneritas sebuah data time series. Nah, data time series yang dikatakan stasioner, ya ini adalah data time series yang mana rata-ratanya adalah konstan sepanjang waktu. Ya, jadi tidak mengalami nilai rata-rata yang fluktuatif. Jadi kalau kita ukur dengan menggunakan ini ya uh, rumus matematika atau statistika bahwa Rata-rata dari data sampelnya adalah sama dengan rata-rata populasinya. Yang kedua, varian dari data time series ini sifatnya konstan sepanjang waktu. Atau sebesar uh, sigma kuadrat. Lalu, kalau kita ukur nilai kovarian antara dua variabel yang uh, menggunakan data time series, maka nilai kelambanan atau hubungan ketergantungan dari kelambanan antar dua periode ini uh, terjadi tetapi hanya dalam skala dua periode waktu tersebut tidak mempengaruhi periode waktu selanjutnya nah jadi kalau ini karakteristik data time seriesnya maka kita boleh katakan bahwa data time series ini bersifat stationary. Berarti kalau dia tidak stasioner, yaitu kalau rata-ratanya tidak konstan, kemudian variannya tidak konstan, lalu kovarian antara dua data time series ini tidak hanya bergantung pada dua periode waktu itu, namun juga mempengaruhi uh, kelambanan periode waktu yang lainnya. Lalu bagaimana cara memuji uh, apakah data time seriesnya bersifat stasioner atau tidak? Pada pembahasan kita sebelumnya kita sudah mempelajari salah satu uji stasioner yaitu menggunakan uji korelogram. Pada hari ini kita akan menggunakan uji stasioner yang lain yaitu uji dickey dan uji Phillips-Perron. Kedua uji ini kita sebut juga dengan uji Unirut atau Unirut Test. Nah, seperti apakah konsep Unirut Test atau uji Unirut ini? nah kalau kita lihat uji nurut yang pertama yang dikembangkan oleh Dick Fowler itu didasarkan pada ide awal bahwa sebuah persamaan regresi yt sama dengan rho yt kurang satu dan et dimana nilai rho ini adalah besar sama dengan minus satu dan kecil sama dengan satu nah kalau misalnya kita urai bahwa Yt ini adalah merupakan nilai data time series pada tahun t sedangkan yt satu ini menunjukkan kelambanan dari yt. Kelambanan satu orde. Sedangkan residual et ini memiliki sifat yang sama atau memenuhi asumsi yang melandasi estimasi OLS. Atau juga disebut dengan sifat dari residual ini adalah white noise. Nah, apabila asumsi ini terpenuhi, maka uji unit test menggunakan fuller ini bisa kita gunakan. Nah, kalau misalnya kita anggap bahwa nilai Rho-nya ini adalah sama dengan 1, maka tentu nilai ini adalah bahwa nilai Yt sekarang adalah sama dengan nilai Y sebelumnya. Ini artinya bahwa ada korelasi yang parsial antara nilai Yt oleh karena itu maka kita boleh katakan di dalam data time series CP memiliki unirut. Nah berarti bahwa root yang atau data time series yang tidak memiliki unirut apabila nilai unirutnya atau nilai rho dari koefisien ini adalah kecil atau sama dengan atau kecil dari nilai satu. Data time series yang memiliki nilai root ini artinya bahwa Datanya ini bergerak secara random dan tidak stasioner. Nah, jadi sebuah data time series yang dikatakan stasioner ini apabila kita ketahui tadi konsepnya apabila rata-ratanya konstan, kemudian nilai variannya adalah konstan sepanjang waktu. Apabila dia bersifat acak atau random atau bergerak secara random karena memiliki root dalam data time series. Maka data time series ini kita sebut sebagai data yang tidak stasioner. Nah, beranjak dari pemikiran ini sehingga Dickey-Fuller mengembangkan model persamaan linear seder atau regresi yang kita sebutkan pada persamaan 1 dengan cara mengurangi nilai kelambanan pada semua sisi, sehingga kalau kita kurangi kedua sisi dengan yt kurang satu. Sebelah kiri dengan yt kurang satu dan juga sebelah kanan yt kurang satu, maka kita peroleh persamaan dua. Nah nilai yt kurang yt kurang satu ini kita sebut juga dengan nilai delta yt. Berarti bahwa kalau ini kita ganti dengan delta yt, kemudian kita ini juga sama nilainya, kita keluarkan nilai yt kurang satu, maka kita peroleh delta yt sama dengan rho kurang satu kali delta yt. Jadi yt kurang satu kalikan ke dalam kurung akan sama dengan persamaan dua. Nah, kalau misalnya rho dikurang satu ini kita sederhanakan atau kita sebolkan dengan P, maka persamaan satu tadi yang telah kita kurangi dengan nilai yt kurang satu adalah delta yt sama dengan pi kali yt kurang satu tambah dengan e. Jadi hasil yang kita peroleh dari persamaan yang empat ini, kalau misalnya kita mau menguji apakah ada unit root dalam model regresi yang kita jelaskan sebelumnya, maka kita mengembangkan sebuah hipotesa, yaitu bahwa pi-nya adalah sama dengan nol. Kalau P sama dengan nol berarti uh, data time series yang kita miliki yt uh, mengandung unit root atau datanya tidak stasioner nah sedangkan hipotesa alternatifnya adalah bahwa datanya mengandung unit root atau tidak memiliki atau tidak mengandung unit root berarti datanya bersifat stasioner nah apa hipotesa yang akan kita pilih bergantung kepada uh, uji statistik yang akan kita lakukan yaitu nilai koefisien p yang kita akan peroleh nantinya di mana nilai koefisien ini nilai statistiknya yaitu dalam bentuk nilai t Ya, kita akan bandingkan dengan nilai distribusi tau Atau distribusi Mekinon Nah, kesimpulannya apa? Yaitu apabila nilainya kecil sama atau nilai dari T statistik lebih besar dari Mekinon Berarti kita memutuskan untuk menolak hipotesis nol Dan menerima hipotesa alternatif Sebaliknya, kalau nilai statistik T ini kecil dari nilai Making berarti kita mengatakan bahwa hip, kita terima hipotesa nol dan kita menolak hipotesa alternatif. Nah, pengujian yunurut pada data time series ini maka ini Dickey-Fuller ini menyarankan beberapa model estimasi untuk uh, memberikan gambaran kekonsistenan dari uji yunurut yang kita lakukan. Ada tiga model yang disarankan oleh Dicky-Fuller. Yang pertama dalam modelnya kita membuat sebuah model tanpa konstanta dan tren waktu. Artinya bahwa persamaan yang kita akan regres adalah delta yt sama dengan pi yt kurang 1 tambah et. Ini per, atau model yang pertama yang disarankan oleh Dicky-Fuller. Yang kedua adalah dengan menggunakan konstanta tetapi tanpa tren waktu. Jadi, persamaan ini kita tambahkan dengan konstanta sebesar alpha 0. Dan, persamaan atau model yang ketiga adalah dengan menggunakan konstanta dan ada tren waktu. Jadi, tren waktu ini menjadi salah satu variabel bebas penentu dari delta yt. Oleh karena itu, ketiga persamaan ini apabila dia konsisten hasil pengujiannya, maka kita katakan bahwa Nilai ujian kita atau nilai hasil pengujian unit root yang kita lakukan adalah sahih atau bisa diterima. Oke, okay. oleh karena itu, maka kalau kita memutuskan apakah ketiga persamaan atau model tadi adalah memiliki unit root atau tidak, sama seperti yang kita jelaskan sebelumnya, kita membentuk sebuah hipotesa, hipotesa nol, dan hipotesa alternatif. Jadi kita akan berpedoman pada nilai koefisien YT kurang satu atau dalam bentuk uh, pi Jadi kalau p sama dengan 0 berarti data YT mengandung unit root atau data yang tidak stasioner. Kalau tidak sama dengan satu maka artinya bahwa data time series yang kita uji tidak mengandung unit root atau bersifat stasioner. Nah, prosedur pengujiannya secara operasional yaitu dengan cara kita menghitung nilai dikivalernya. Dikivalernya itu adalah dari nilai P ini. Yaitu nilai koefisien dari Yt kurang 1. Nah, nilai dari dikivaler ini kita bandingkan dengan nilai statistik tau atau menggunakan uh, statistik uh, Mekinon. Kemudian, nilai statistik dikivaler ini ditunjukkan oleh nilai t statistik koefisien Yt kurang 1. Atau, nilai dari t hitung di pi. Nah apa kesimpulan kita adalah bergantung dari besaran nilai t statistik dari Dikivaler. Apabila besar dari tau, artinya nilai t hitung dari yt kurang satu besar dari statistik Mekinon, maka kita menolak hipotesa nol. Artinya datanya tidak stasioner saya ulang datanya stasioner karena kita menolak hipotesa nol. berarti sebaliknya kalau misalnya nilai absolut dari statistik T dari variabel kurang satu, baik untuk persamaan atau model pertama, model kedua maupun model ketiga jika log T statistiknya kecil dari statistik uh, Mekinon maka kesimpulannya adalah menerima hipotesa nol dan menolak hipotesa alternatif Berarti bahwa data time series yang kita uji mengandung unit root atau datanya tidak stasioner. Nah, perlu Anda pahami di sini bahwa untuk penggunaan nilai t hitung dan nilai tau ini nanti Anda tidak perlu pusing, ya, beberapa aplikasi statistik seperti uh, EDius ini sudah menyediakan nilai dari t hitung setelah kita olah data-data time seriesnya. Demikian juga dengan statistik MacKinnonnya. Jadi uh, yang lebih penting anda pahami di sini bahwa konsep dasar uh, dari uji Dickey-Fuller dalam menguji stasionaritas dari sebuah data time series. Nah, kalau kita memperhatikan persamaan 5, 6 dan 7 yaitu persamaan tanpa konstanta dan data time series, data tren waktu, atau yang kedua dengan uh, konstanta tapi tanpa tren waktu dan yang ketiga dengan konstanta dan dengan tren waktu adalah tiga model yang disarankan di Fuller dalam uji apakah sebuah data time series mengandung unsur uh, unit root atau tidak. Ya, Maka kita bisa menganalisa bahwa sesungguhnya model yang disarankan tadi ini hanya mengakomodir data time series yang mengikuti pola AR1 atau dalam bentuk pola uh, lag time lag autoregresif pertama lag pertama. Nah, sedangkan kalau misalnya lagnya ini sudah melebihi dari 1 misalnya 2, 3 dan seterusnya, maka uh, model yang kita sarankan pada persamaan 5, 6 dan 7 sebelumnya adalah tidak bisa mengakomodirnya nah oleh karena itu kemudian Dickey-Fuller mengembangkan sebuah model baru yaitu dengan mengakomodir AR yang lebih tinggi dimana nilainya kalau misalnya AR-nya lebih tinggi ini menunjukkan nilai residualnya yang terindikasi autokorelasi artinya bahwa kalau kita kembali dalam model persamaan yang disarankan oleh Dickey-Fuller sebelumnya di mana residualnya dianggap memenuhi asumsi OLS. Tetapi kalau misalnya untuk air yang lebih tinggi umumnya nilai residual ini tidak konsisten dengan uh, asumsi OLS yang kita gunakan. Atau bahasa lainnya terindikasi autokorelasi pada model Dickey Fuller yang kita sebutkan ketiga-tiganya. Nah, oleh karena itu dalam uh, menyelesaikan atau memberikan solusi persoalan seperti ini Lalu Dickey-Fuller mengembangkan uji menurut yang lain, yaitu untuk air yang lebih tinggi dengan cara menambahkan kelambanan variabel diferensinya. Nah, seperti apa? Yaitu kita lihat nanti di dalam bentuk model yang dikembangkan dari Dickey-Fuller. Tetapi perlu anda ketahui bahwa pengembangan model Dickey-Fuller yang atau uji Dickey-Fuller yang kita gunakan dengan penambahan kelambanan variabel diferensinya, itu disebut dengan uji augmentik Dickey-Fuller atau uji ADF. Nah, seperti apakah model uji ADF ini? Nah, ini seperti persamaan 8, 9 dan 10. Jadi persamaan 8, 9 dan 10 sama dengan persamaan sebelumnya untuk uji Dickey-Fuller. Perbedaannya bahwa di sini mengadopsi nilai time lag yang lebih tinggi atau AR yang lebih tinggi sampai pada P uh, tingkat kelambanan data time series yang kita gunakan. Oke, jadi inilah yang disebut dengan uji augmentik Dickey-Fuller. Nah, seperti apa cara penggunaannya nanti kita harus menentukan nilai panjang kelambanan yang kita pilih. Ya jadi dalam menentukan panjang kelambanan ini kita boleh menggunakan salah satu dari dua kriteria yang digunakan yaitu kriteria IC dan atau kriteria SEC kriteria IEK ini atau disebut juga dengan AIC Information Criterion yaitu merupakan kriteria yang menggunakan nilai sum square dari residual atau pangkat 2 dari residual kita bagi dengan N kita cari nilai logaritma naturalnya atau seperti pada persamaan 11. Sedangkan kriteria yang kedua adalah wajar information criterion atau AIC. AIC ini kita bisa menghitungnya dengan menggunakan persamaan 12. Nah, hanya saja perlu Anda ketahui di sini dalam operasional nanti persamaan 11 dan 12 ini Anda tidak perlu uh, terlalu uh, pusing untuk memikirkan formulanya. Ya, tetapi nanti kita akan langsung mendapatkan menggunakan uh, aplikasi yang tersedia, seperti Abuse dan lain sebagainya. Oke, okay, nah jadi kalau kita mau menguji apakah sebuah data time series ini kemudian memiliki uh, unit root atau tidak dengan menggunakan uji ADF atau Augmented Fuller, kita membangun sebuah hipotesis yaitu seperti hipotesis dalam uji DF atau Dickey Fuller sebelumnya yaitu H0 bahwa P sama dengan 0 artinya bahwa datanya data time series yang kita uji mengandung unsur unit root atau datanya tidak stasioner dan hipotesis alternatifnya P tidak sama dengan 0 artinya YT tidak mengandung unit root atau datanya stasioner Nah, prosedur pengujiannya sama seperti proses pengujian pada uh, uji stasioneritas data menggunakan metode Dickey-Fuller Yaitu dengan cara membandingkan nilai statistik ADF-nya dengan nilai distribusi tau atau distribusi statistik Mikenon, ya Yaitu nilai statistik T dari koefisien yaitu kurang 1. Kita bandingkan dengan nilai koefisien atau statistik mekinonnya. Nah, sama juga dengan uji df-nya tadi, ya, bahwa kita tidak perlu memikirkan bagaimana cara menghitung nilai statistik mekinon dan nilai statistik p atau nilai t statistik dari koefisien di T kurang satu. Ya, aplikasi sudah bisa menghitungnya, menyediakan data kepada kita. Maka apa kesimpulan kita, apakah datanya mengandung unsur unirut atau tidak, ini bergantung kepada besaran nilai T statistik dari ADF-nya. Kalau besar dari tau, maka kesimpulan kita adalah menolak hipotesa nol dan menerima hipotesa alternatif. Artinya datanya mengandung unirut. Atau, saya ulang, datanya tidak mengandung unirut atau bersifat stasioner. Tetapi kalau sebaliknya, statistik ADF-nya kecil dari tau atau statistik MacKinnon, maka kesimpulan kita adalah menerima hipotesa nol dan menolak hipotesa menolak hipotesa alternatif. Artinya bahwa data Yt yang kita uji stasioneritasnya mengandung unsur unit atau tidak bersifat stasioner. Uji unit root yang kedua yang akan kita pelajari pada materi hari ini adalah uji Phillips-Perron. Nah, model uji Phillips-Perron ini adalah sebuah model uji stasioneritas yang konsepnya mirip dengan uji ADF dan DF yang kita pelajari sebelumnya. Nah, perbedaannya adalah kalau kita kembali kepada uji unit root sebelumnya, kita ketahui salah satu asumsi Model yang digunakan adalah residualnya memenuhi asumsi OLS. Ya, nah kalau misalnya asumsi ini tidak terpenuhi, katakan ada pelanggaran asumsi di dalam model uh, Dickey-Fuller yang kita bangun tadi, yaitu adanya autokorelasi pada residual, maka uji di fuller atau ADF kita tidak bisa gunakan lagi. Atau tidak bisa kita terapkan Melainkan kita boleh menggunakan uji yang lain Yaitu uji Pilus Peron Nah seperti apa uji Pilus Peron ini Kurang lebih sama seperti uji di fuller sebelumnya Yaitu untuk memahaminya Kita membangun tiga model Yaitu pertama model tanpa ada konstanta Kemudian model dengan konstanta Tetapi tanpa ada tren waktu Kemudian yang ketiga adalah model dengan konstanta dan dengan tren waktu. Jadi, cara penggunaannya adalah ya sama seperti pada uji uh, DigiFallers dan uh, Augmented DigiFallers sebelumnya. Nah, dalam uh, mengambil keputusan apakah data time series yang kita uji mengandung unyunoid atau tidak, kita membangun hipotesa, yaitu bahwa Koefisien dari data kelambanan atau data yang kita uji dengan kelambanan satu order adalah sama dengan nol koefisiennya. Artinya bahwa data IT yang kita uji ini mengandung root atau datanya tidak stasioner. Dan kalau hipotesis alternatifnya tidak sama dengan nol, artinya tidak mengandung root atau datanya bersifat stasioner. Oke, nah apa hipotesis yang akan kita pilih bergantung kepada hasil pengujian yang kita akan lakukan. Nah, jadi prosedurnya adalah kita menghitung nilai statistik PP, Pierce-Pearson ya, dan kemudian kita bandingkan dengan nilai statistik McKeonnya. Ya, sama seperti yang saya katakan tadi untuk uh, uji DF dan uji ADF, kita tidak terlalu memikirkan bagaimana cara menghitung manualnya karena secara atau dengan aplikasi pengolahan data yang tersedia, umumnya tersedia atau e, langsung memperoleh hasil perhitungannya lalu kemudian nilai statistik PBR e, yang kita gunakan ini adalah nilai T statistiknya dari koefisien kelambanan satu orde. Nah, keputusannya adalah kalau misalnya nilai absolut dari p statistik di KPP atau virus peronia besar dari statistik Mekinol, maka keputusannya adalah menolak hipotesa nol dan menerima hipotesa alternatif, artinya data YT yang kita uji tidak mengandung unirut atau bersifat stasioner. Nah, sebaliknya kalau nilai p statistiknya kecil dari... Uh, statistik on, maka keputusannya adalah menerima hipotesa nol dan menolak hipotesa alternatif atau datanya bersifat tidak stasioner karena mengandung unirut. Nah jadi kira-kira uh, begini cara pengujian root atau menguji stasioneritas data time series sebelum kita olah kemudian. Oke, agar lebih paham kita membuat sebuah atau memberikan contoh soal di sini ya yaitu ada dua buah data time series adalah data nilai kurs rupiah terhadap dolar Amerika dari Januari 2001 sampai November 2020 datanya adalah data bulanan serta data nilai ekspor Indonesia yaitu dari data Januari 2001 sampai November 2020 nah pertanyaannya apa? adalah apakah data kedua time series ini bersifat stasioner pada level atau stasioner pada diferensi jadi kita harus menguji apakah kedua data ini uh, stasioner pada level atau tidak nah seperti apa cara pengujiannya di sini saya akan menggunakan alat bantu aplikasi Eviews untuk membantu kita menghitung nilai uh, uji yang kita akan pakai. Apakah uti, itu adalah uji Dickey Fuller atau auto atau ADF atau uji Phillips Peron, maka kita uh, berpedoman pada hasil perhitungan aplikasi Eviews. Nah seperti apa cara penggunaan eViewsnya maka silakan simak uh, tahapannya sebagai berikut. Setelah membuka aplikasi eViews seperti tampilan begini ya kita membangun uh, lembaran kerja baru ya dengan cara klik New dan seterusnya seperti langkah yang pernah kita gunakan sebelumnya. Lalu setelah itu kita membentuk dua variabel yang kita pilih yaitu misalkan uh, variabel kurs dan variabel ekspor. Ya, cara membuat variabel juga sudah pernah kita diskusikan sebelumnya. Nah, sekarang kita input datanya, ya, kita impor dari data yang ada di Excel yang saya berikan tadi. Setelah kita masukkan kedua data ini, maka sekarang kita uji apakah data ini bersifat stasioner atau tidak. Nah, cara pengujiannya adalah kita klik Q, uh, quick, kemudian arahkan ke menu Seri statistik. Lalu Unirut Test. Kalau sebelumnya kita gunakan korelogram. Nah, sekarang kita pakai Unirut Test. Klik Unirut Test. Kita ketikkan nama variabel yang kita akan uji Unirutnya, yaitu export Setelah itu baru kemudian kita klik OK. Lalu di sini ada beberapa pilihan tipe test yang kita akan pilih. Apakah augmenting value? atau Dickey-Fuller, Phillips-Perron dan beberapa uji yang lainnya. Nah, di dalam materi kita hari ini ada tiga yang saya perkenalkan kepada anda: augmented Dickey-Fuller, Dickey-Fuller dan Phillips-Perron. Silakan nanti anda pilih uh, tes yang anda inginkan. Nah, setelah itu kita klik dulu level pertama untuk menunjukkan apakah datanya stasioner pada level atau tidak. Kemudian berapa time lag yang kita akan pilih? Ini bergantung kepada uh, apa kriteria yang kita mau pilih adalah A2 tadi yang saya katakan IKK Info Criteria atau squares info kriteria. Jadi katakan kita pilih AKK, AIC atau SEC. Katakan SEC. Oke, kemudian di sini ada tiga model yang kita perkenalkan tadi ya, adalah pertama uh, dengan intercept atau konstanta, kemudian dengan konstanta dan tren waktu, dan yang ketiga adalah tanpa konstanta dan tanpa waktu tren waktu. Oke, kita pilih misalnya yang pertama tanpa intercept dan tanpa tren waktu. Kita klik ok maka kita akan menghasilkan hasil pengujiannya. Nah, inilah nilai dari test statistik yang kita masuk tadi yaitu uh, kita pilih tadi adalah model metodenya ADF atau Augmented Dickey Fuller nilai t statistiknya adalah 0,468609 nah nilai ini kita bandingkan dengan nilai critical value yaitu nilai dari statistik mekinon -nya. nah nilai statistik Mekinon ini sudah diberikan uh, kepada kita pada 3 level yaitu adalah 1% kemudian 5% dan 10%. Nah, inilah nilai statistik Mekinonnya. Jadi, kita bandingkan nilai absolutnya, ternyata bahwa nilai T statistik ini lebih besar dari nilai uh, statistik Mekinonnya. Lebih, lebih saya ulang, nilai statistik ini lebih kecil dari nilai uh, absolut dari statistik Mekinonnya, nilai absolut yang kita pakai. ya Berarti bahwa 0,4 ini lebih kecil dari 2,57 karena nilai absolut yang kita pakai ya baik untuk level 1% 5% maupun 10% berarti bahwa nilai T statistik kecil dari nilai uh, statistik making berarti keputusannya adalah menerima hipotesa nol dan menolak hipotesa alternatif artinya bahwa data yang kita atau data ekspor ini uh, tidak atau artinya memiliki unit atau bersifat tidak stasioner. Atau kita bisa juga melihat dari nilai probability-nya di sini. Apabila nilai probability-nya ini besar dari 0,05 berarti ini menunjukkan bahwa data yang kita uji mengandung unsur unit dan sebaliknya. Oke, ini untuk uh, variabel export. Lalu bagaimana untuk variabel kurs? langkah yang sama kita terapkan yaitu dengan klik menu quick kemudian seri statistik lalu unit test kemudian kita ketikkan variabelnya adalah kurs setelah itu klik ok lalu kita pilih mana yang kita inginkan apakah adf atau dickey fuller dan pilih sperron ya jadi kita akan dickey fuller kemudian kita pilih atau klik non ya Lalu kita klik level dan ini kriterianya. Setelah itu oke. Okay. Nah, ternyata juga untuk uh, variabel kurs ini ya, dari hasil nilai probabilitas ini besar dari 0,05 berarti bahwa nilai variabel kurs dengan model tanpa konstanta tanpa tren waktu adalah bersifat atau memiliki unsur unit atau bersifat tidak stasioner. Lalu, bagaimana kalau misalnya kita memilih model yang lain? Misalnya tadi adalah dengan menggunakan konstanta dan menggunakan tren waktu. Sekarang kita fokus dulu untuk ekspor, kita uh, klik dulu untuk atau kita keluarkan dulu untuk kurs. Fokus untuk ekspor, kalau ini tadi adalah model tanpa konstanta dan tanpa tren waktu. Kita pilih yang lainnya, klik quick, kemudian. Uh, seri statistik lalu unit kemudian ekspor oke lalu kita pilih uh, dengan intercept dengan intercept seperti apa oke nilai probabilitasnya adalah 0,5030 berarti masih besar dari 0,05 berarti bahwa juga menerima hipotesa nol kita gunakan lagi uji atau model yang ketiga masih mau uji ADR yaitu klik lagi Quick Series Statistic root Test kemudian Export lalu Oke okay, kita pilih dengan trend dan uh, trend waktu dan intercept atau konstanta kita klik Oke okay, maka kita lihat nilai probabilitas ini masih di atas 0,05 berarti juga menggunakan model dengan konstanta dan dengan tren waktu hasilnya adalah menerima hipotesa nol berarti datanya mengandung unit root atau tidak stasioner. Nah, inilah kira-kira cara penggunaan uji ADF, uji DF, dan uji PP atau Pilis Peron dengan menggunakan aplikasi Eviews. Jadi kalau kita tampilkan hasil pengujian stasioneritas kita dengan variabel ekspor, hasilnya kurang lebih seperti ini. Ya, jadi kalau kita buat uh, grafik dari data yang kita uji ini, memang kita bisa lihat ya nilainya ini fluktuatif begini, sehingga kita boleh katakan bahwa nilai rata-ratanya tidak konstan, variannya juga tidak konstan sepanjang waktu. Nah, Ini dibuktikan dengan hasil pengujian yang kita lakukan tadi menggunakan uh, uji ADF baik untuk model tanpa konstanta tanpa tren waktu dengan konstanta dan dengan konstanta dan tren waktu semuanya menunjukkan bahwa data ekspor ini mengandung unsur unit Lalu bagaimana untuk data ekspor ya kalau kita lihat grafiknya ini ya kurvanya ini acak begini ya maka hasilnya juga menunjukkan hal yang sama. Baik tanpa ada tren waktu dan konstanta, keputusannya juga menerima hipotesa maupun dengan uh, konstanta dan tren waktu, keputusannya juga men menerima hipotesa serta dengan model ada konstanta juga keputusannya adalah menerima uh, H0. Artinya bahwa data kurs yang kita uji ini, Ya, mengandung unirut atau unirut atau bersifat tidak stasioner. Nah, karena hasil kesimpulan kita adalah tidak stasioner, maka pertanyaannya, bagaimana cara membuat data time series agar bisa stasioner? Nah, cara membuat dia agar stasioner, data yang tidak stasioner, kita lakukan transformasi. Ya, jadi data time series yang tidak stasioner kita ubah atau kita jadikan dia stasioner Kita lakukan dengan cara mentransformasi datanya Yaitu melalui proses diferensi data Seperti yang kita pernah pelajari sebelumnya Nah proses diferensi data ini kita sebut juga dengan uji derajat integrasi ya, Yaitu dengan cara uh, melakukan diferensi dari data lalu kita uji Ya, baik menggunakan ADF, menggunakan DF, maupun menggunakan uh, pilih Peron. Nah, katakan kita gunakan ADF. Kalau ADF kita guna atau kita lakukan uji derajat integrasi, maka persamaannya seperti ini. Ya Jadi, kita buat diferensinya. Ya Ini adalah uh, ADF. Kalau ini tanpa konstanta dan tren waktu. Ini adalah ADF tanpa atau dengan konstanta tanpa tren waktu. Kalau inilah ADF dengan konstanta dan dengan tren waktu. Jadi langkahnya adalah sama dalam pengujiannya. Ya, dalam pengujiannya setelah kita transformasi apakah dia stasioner lagi atau tidak, kita gunakan langkah yang sebelumnya. Nah, sedangkan untuk uji integrasi untuk uh, Pilus Peron ya kurang lebih juga sama ya kalau ini adalah uh, nilai dari uji integrasi dari Pilus Peron Nah ini persamaannya seperti persamaan 19 20 dan 21 Oke keputusannya apa kemudian Apakah uh, data yang kita transformasi ini dengan melakukan uh, diferensi sampai ke derajat tertentu maka keputusannya adalah kita menganggap data yang kita diferensikan sampai ke derajat tertentu adalah stasioner atau tidak dengan cara membandingkan nilai statistik derajat integrasi yang kita lakukan yaitu apakah derajat integrasi ADF atau phillips PERON kita bandingkan dengan nilai statistik Mekinonia sama seperti Uh, data sebelumnya. Oke, okay, jika nilai absolut statistik ADF-nya atau PP-nya lebih besar dari statistik MacKinnon, maka kita katakan bahwa datanya itu adalah stasioner pada uh, level 1. Tetapi kalau tidak stasioner pada level 1, kita diferensikan ke diferensi kedua, orde kedua. Kita uji lagi ketika dia stasioner pada level 2 atau pada diferensi orde 2. Maka kita katakan bahwa datanya di stasioner pada derajat kedua dan seterusnya. Jika sebaliknya, maka uji derajat integrasi ini perlu dilakukan hingga datanya bersifat stasioner. Nah, inilah langkah atau cara untuk membuat data yang tidak stasioner menjadi stasioner dengan melakukan integrasi data time series. Sebagai contohnya kita gunakan data sebelumnya yang kita uji stasioneritasnya yang kita simpulkan bahwa ternyata pada uh, level atau pada diferensi level, ya datanya tidak uh, stasioner pada level. Nah sekarang kita transformasi data ini kedua data ini ya menjadi uh, dia stasioner atau menjadi stasioner dia. Ya. Oke okay, kita lakukan diferensinya seperti apa dengan menggunakan aplikasi Eviews juga yang lebih mudah. Kita klik uh, Q, lalu kemudian kita uh, klik statistik, lalu kita klik unit test. Setelah itu Oke, okay, ketik nama variabelnya, misalnya ini adalah kurs, kemudian klik Oke, okay, lalu kita klik the first differencing. Artinya kita lakukan uji unit root pada diferensi orde pertama. Jadi kita tetap menggunakan uji ADF dengan kriteria SIC lalu modelnya adalah tanpa konstanta dan tanpa um, tren waktu. Kita klik OK. Maka kalau kita perhatikan nilai probabilitasnya ini adalah 0,000. Atau kecil dari 0,05 Nah nilai statistik ini, ini absolutnya lebih besar dari nilai uh, Statistik Mekinonnya Berarti kesimpulan kita Kalau kita lihat hasil Olahan data ini bahwa Setelah kita diferensikan Ke orde pertama ya Data kurs uh, Adalah bersifat stasioner Atau tidak memiliki unit root Nah, jadi inilah cara pengujiannya dengan menggunakan aplikasi Eviews. Nah, kalau misalnya ini adalah model tanpa ada tren waktu dan konstanta. Bagaimana dengan yang kedua? Hal yang sama kita bisa gunakan yaitu klik unit kemudian kurs lalu klik ok, Lalu klik trend atau dengan menggunakan intersa dulu setelah itu oke okay, kan nah hasilnya juga adalah kecil dari 0,05 berarti signifikan atau kita menolak hipotesa 0 berarti datanya bersifat stasioner pada level pertama untuk model yang terakhir adalah dengan konstanta dan tren waktu kita coba uji klik lagi statistik kemudian unit root lalu kita ketik course kita klik OK, lalu kita pilih trend dan intercept. Hasilnya juga uh, signifikan atau keputusannya menolak hipotesis nol berarti bahwa datanya pada diferensi orde pertama uh, tidak memiliki unit root atau bersifat stasioner ya, Baik menggunakan model tanpa konstanta dan tren waktu maupun dengan model konstanta ada yang konstanta atau dengan adanya konstanta dan tren waktu. Nah, jadi uh, ini untuk data uh, course. Lalu, bagaimana untuk uh, data ekspor? Kita juga bisa melakukan hal yang sama. Oke, kita klik statistik, kemudian unit root, lalu ketikkan uh, nama variabelnya adalah ekspor, lalu klik OK. Kemudian, kita klik dulu yang tanpa konstanta dan tren waktu. Ya, kita pilih first difference karena pada level tadi dia uh, tidak stasioner Bagaimana untuk first difference kita klik ok maka ini hasilnya juga keputusannya sama ya dengan variabel kur uh, tadi yaitu bahwa pada diferensi pertama ya datanya data ekspor bersifat stasioner ya pada level pertama Nah, jadi beginilah cara uh, mentransformasi data yang tidak stasioner menjadi stasioner. Saudara, setelah Anda memahami konsep stasioneritas data time series, maka sebelum kita melihat konsep ECM lebih mendalam, ada konsep kedua yang harus Anda pahami dalam. Uh, model ECM HM ini, yaitu kointegrasi pertanyaannya apa itu kointegrasi? nah, berbicara tentang kointegrasi atau memahami konsep kointegrasi kita bisa gambarkan dengan menggunakan pendekatan model data time series katakan model data time series kita adalah yt sama dengan b0, tambah b1, xt tambah yt. model regresi linear sederhana kalau misalnya XT dan YT ini bersifat stasioner kedua-duanya, maka model ini kita langsung estimasi dan menggunakan model OLS. Ya, tetapi kalau misalnya kedua variabel ini tidak stasioner pada level, maka kalau kita regres dengan menggunakan metode OLS biasa, maka hasilnya adalah. Uh, akan menghasilkan regresi yang lancar seperti yang kita jelaskan di awal sebelumnya. Oke, okay, jadi kalau misalnya xt dan yt ini keduanya tidak stasioner, ya maka kita tidak bisa menggunakan metode OLS, tetapi kita bisa menggunakan metode ECM. HM. Tetapi perlu anda ketahui di sini juga bahwa meskipun dia tidak stasioner pada level variabel xt dan yt maka bisa jadi kombinasi liniernya yang digambarkan oleh residual model ini, ya hasilnya bisa jadi stasioner. Ya kombinasi keduanya. Oke, jadi kalau kita hitung et kan ini formulanya. Nah kalau misalnya et dan xt ini tidak stasioner pada level, namun stasioner pada diferensi pertama. Maka kita boleh katakan bahwa Yt dan Xt ini adalah data time series yang terkointegrasi. Ya, jadi sekali lagi ya bahwa kalau misalnya Xt dan Yt tidak terstasioner pada level, tetapi dia stasioner pada diferensi, katakan uh, diferensi satu, diferensi dua, dan seterusnya, tetapi pada diferensi pertama maka kedua variabel data time series ini kita sebut terkointegrasi. Arti terkointegrasi di sini adalah mempunyai hubungan jangka panjang atau dia seimbang dalam jangka panjang. Jadi inilah konsep kointegrasi yang kita maksud, yaitu apabila hubungan dua buah data time series tidak stasioner pada level, namun stasioner pada diferensi yang sama. Nah, dengan demikian, maka kalau kita katakan tadi adalah XT dan YT ini tidak stasioner tetapi stasioner pada diferensi yang sama atau memiliki hubungan kointegrasi, maka kalau kita estimasi persamaan dua-dua ini ya, kita bisa katakan bahwa persamaan ini adalah merupakan regresi yang kointegrasi sehingga parameter yang kita akan estimasi dalam model dua, -dua ini atau persamaan dua, dua ini adalah parameter yang kointegrasi nah, uji kointegrasi yang akan kita gunakan dalam uh, melihat apakah uh, datanya ini adalah betul-betul terkointegrasi atau tidak nanti ada beberapa alat ujinya oke okay. Kita akan coba gunakan alat uji dalam menguji kointegrasi sebuah atau hubungan dua buah atau lebih data atau variabel data time series yaitu dengan menggunakan uji kointegrasi angle Granger. Nah, bagaimana cara menguji Engle Granger ini? Yang pertama adalah kita mengestimasi dulu modelnya. Katakan tadi misalnya ya model variabel time series itu adalah XT itu variabel bebas, YT adalah variabel terikat. Kita estimasi untuk memperoleh nilai ET. Setelah kita dapatkan nilai ET atau residual model ini, maka kita lakukan uji divalet atau ADF. Ya, dengan catatan tadi bahwa XT dan YT tidak uh, stasioner pada level, tetapi stasioner pada diferensi yang sama. Oke, okay. Kalau kita uji dengan DF atau ADF, ya, maka kita bisa peroleh seperti persamaan 24, yaitu bahwa diferensi ET sama dengan beta 1 ET kurang satu ET sebelumnya. Oke, okay. sehingga kita bisa dapatkan bahwa kalau misalnya kita gunakan model yang uh, ADF, ya, yaitu dengan menggunakan kelambanan sampai pada kelambanan P tertentu, maka digambarkan oleh 25, persamaan 25. ya Jadi, persamaan 24 inilah merupakan gambaran DF dengan model tanpa konstanta dan tanpa tren waktu, sedangkan persamaan 5 ini menunjukkan model ADF atau uji ADF tanpa konstanta dan tanpa uh, tren waktu. Oke, jadi kalau kita uji persamaan 25 dan 24 ini ya Sama seperti ketika kita menguji ADF dan DF serta uji PP sebelumnya Yaitu nilai statistik atau nilai koefisien dari Ini ya, koefisien dari kelambanan variabel yang kita mau uji stasioneritasnya. Apabila nilai statistiknya ini lebih besar dari statistik Mekinon Maka keputusannya adalah menolak hipotesa nol artinya bahwa variabel residualnya bersifat stasioner. Tetapi kalau misalnya sebaliknya maka kita menerima hipotesa nol berarti bahwa datanya tidak bersifat stasioner yaitu residual yang kita dapatkan dari model ini. Nah jadi ini cara pengujiannya ya. Oke, okay. ketika nilai statistik t-nya lebih besar dari statistik McInnon Berarti kita simpulkan adalah stasioner ya. Stasioner berarti ini artinya bahwa data yang kita atau variabel XT dan YT di sini adalah mengalami atau saling terkointegrasi. Karena apa? XT dan YT tadi tidak uh, stasioner pada level, tetapi ET-nya stasioner pada level. Jadi Uh, ini sebagai gambaran apakah xt dan yt ini uh, memiliki hubungan yang berkointegrasi atau hubungan jangka panjang atau istilah lainnya adalah hubungan keseimbangan. Nah, adanya kointegrasi antara dua variabel time series yang kita gambarkan seperti contoh tadi. Ini menunjukkan bahwa ada hubungan atau keseimbangan jangka panjang antar variabel data time series tadi. Katakan YT dan XT. Jadi YT dan XT yang saling terkointegrasi tadi yaitu ditunjukkan oleh nilai residualnya yang stasioner pada level walaupun XT dan YT tidak stasioner pada level menunjukkan bahwa XT dan YT ini memiliki hubungan keseimbangan jangka panjang walaupun dalam jangka pendek belum tentu memiliki hubungan keseimbangan nah sedangkan kalau dalam jangka pendek, pendeknya ya bisa saja tidak seimbang antara SD dan YT yang kita gambarkan tadi nah ini adalah merupakan sebuah gambaran realita yang sering kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari yaitu adalah ketika perilaku ekonomi yang kita Uh, prediksi ini tidak sama dengan realitanya ya, Misalnya data uh, ekonomi Kita berharap pertumbuhan ekonomi adalah 5% ya, Ini adalah prediksi perilaku ekonomi ke depan Tetapi kenyataannya belum tentu begitu Ya Ada selisih katakan misalnya Oh ternyata pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya 4% Atau bisa melampaui dari 5% Yaitu 6% dan sebagainya Ya, berarti ada ketidakseimbangan dalam jangka pendek Nah, kalau misalnya yang kita inginkan ini belum tentu sama dengan yang terjadi Ini adalah gambaran bahwa hubungan antar variabel yang kita analisis dalam jangka pendek Tidak memiliki hubungan keseimbangan Kalau misalnya kita ketahui bahwa O oh, ternyata tidak memiliki hubungan keseimbangan dalam jangka pendek yaitu karena adanya perbedaan antara yang kita harapkan dengan yang terjadi Maka pelaku ekonomi ini kita harus lakukan penyesuaian Atau disebut dengan adjustment ya, Jadi uh, seperti tadi variabel pertumbuhan ekonomi Apalagi nilai kurs Kita berharap nilai kurs rupiah itu adalah berkisar antara 12 rupiah per usd oh ternyata tidak seperti itu Karena ada Uh, gangguan atau goncangan ekonomi yang terjadi Nah, untuk uh, mencapai keseimbangan dalam jangka panjang ini maka keseimbangan jangka pendek ini kita perlu lakukan penyesuaian atau adjustment Nah, model yang kita masukkan penyesuaian seperti yang kita ceritakan tadi adalah merupakan sebuah model yang mana kita lakukan koreksi atas ketidakseimbangan yang terjadi ya, koreksi koreksi yang kita maksud inilah merupakan koreksi kesalahan atau disebut dengan error correction model nah, jadi disinilah asal muasal dasar pemikiran error correction model tadi yaitu didasari pada apakah data time seriesnya ini uh, stasioner atau tidak kalau dia stasioner maka ya kita tidak perlu menggunakan model ECM. HM. Tetapi kalau dia tidak stasioner pada level, namun dia memiliki uh, nilai residualnya stasioner, ini artinya bahwa memiliki keseimbangan dalam jangka panjang, tetapi dalam jangka pendek tidak demikian atau belum tentu. Nah, ketidak dalam jangka pendek ini kita perlu lakukan koreksi atau penyesuaian dan penyesuaian yang kita sebut ini adalah kita gunakan model analisisnya adalah model koreksi kesalahan atau error correction model sehingga pada bagian ini kita akan mencoba melihat konsep dari model ECM HM ini sebelum kita lihat lebih mendalam kita harus tahu dulu asal-masal model ini ya artinya para pemikirnya pemikir dari model H&M ini bahwa model H&M ini pertama ini diperkenalkan oleh Sargan Ali Statistika kemudian dikembangkan oleh Henry dan kemudian dipopulerkan oleh Angle Granger kadangkala model H&M ini disebut juga dengan model Engel Granger ya, jadi sebenarnya kalau kita lihat dasar pemikirannya tidak dari yang lebih murni adalah dari dasar pemikiran Sargan. Nah, seperti apakah model ECM HM ini? Ya, kegunaannya nanti adalah yaitu untuk mengatasi data time series yang tidak stasioner tadi. Ya, seperti yang saya katakan tadi bahwa kalau data time seriesnya adalah stasioner, ya maka kita langsung mengestimasi modelnya. Ya, tidak perlu memikirkan model ECM. HM. Tetapi kalau datanya tidak stasioner, tetapi stasioner dia pada level katakan begitu, maka kita harus menggunakan model ECM. HM. Yang kedua adalah kita uh, menggunakan ECM HM ini untuk mengatasi masalah regresi yang lancung tadi. Ya, jadi model regresi yang lancung adalah adanya R square yang tinggi namun Sedikit uh, variabel bebas yang signifikan, atau sebaliknya, ya, semua variabel bebasnya signifikan tetapi r square-nya sangat sedikit atau sangat kecil. Ini juga indikasi adanya uh, masalah model regresi yang kita sebut dengan uh, regresi yang lancar. Nah, kalau kita mau melihat bagaimana cara pemodelan model hm ini, maka kita uh, misalkan. Ada dua variabel data time series yang akan kita analisis, katakan y dan x. Apabila misalnya hubungan x dan y ini adalah memiliki hubungan jangka panjang atau hubungan keseimbangan jangka panjang, ya karena x dan y tidak stasioner pada level, namun stasioner pada diferensi yang sama. Nah, oleh karena itu kita bisa tuliskan bahwa Yt sama dengan B0 tambah B1 Xt ini persamaan regresi sederhananya ya dimana Xt dan Yt memiliki hubungan jangka panjang atau keseimbangan jangka panjang nah meskipun demikian kita bisa melihat kenyataannya seperti apa? oh ternyata bahwa keseimbangan ekonomi ini biasanya dalam jangka pendek ini jarang sekali ditemukan ya jadi uh, sehingga kita perlu melakukan penyesuaian untuk uh, mencapai kesimbangan dalam jangka panjang nah jika YT katakan berbeda dengan keseimbangan, maka YT ini kita bisa hitung koreksi atau kesalahannya dengan rumus ACT atau error correction sama dengan YT kurang B0 kurang B1XT atau kurang lebih sama Besarnya dengan residual link kita e, biasanya hitung sebelumnya. Nah, di mana ECT inilah kesalahan keseimbangan. Kalau misalnya ECT ini adalah nol, berarti bahwa sesungguhnya antara YT dan XTR seimbang atau tidak terdapat perbedaan. Oke, karena Y dan X ini jarang dalam kondisi keseimbangan, maka hubungan ketidakseimbangan dalam jangka pendek ini kalau misalnya kita ukur dengan uh, memasukkan unsur kelambanan X dan Y, kita bisa hitung dengan menggunakan persamaan seperti ini. Ya, bahwa YT ya adalah merupakan alfa 0 tambah alfa 1 XT. Inilah model awalnya, tetapi dengan menambah kelambanan XT dan kelambanan Y. Ya, kelambanan YT Ya, di mana kelambanan ini menjadi uh, sebagai koreksi atas ketidakseimbangan dalam jangka pendek. Nah, sehingga kalau kita misalnya cari uh, nilai kelambanannya, maka persamaan 28 ini ya kita bisa menyesuaikannya dengan variasi x secara penuh. Yaitu dengan cara bagaimana? Yaitu dengan menambah nilai kedua sisi dengan nilai yt kurang satu, ya bisa dengan cara menambah atau mengurangi, ya boleh dengan cara mengurangi. Nah kalau kita tambah dan dikurangi, maka kita bisa memperoleh seperti persamaan 29 ini. Ya, jadi di sebelah kiri ya agar seimbang ya, sebelah kiri kita kurangi dengan yt kurang satu, sebelah kanan juga kita kurangi dengan yt kurang satu. Ya, karena ketika kita tambah kurang ini maka sesungguhnya penambahan atau memasukkan unsur it kurang satu dalam persamaan 28 ini tidak memiliki uh, arti yang berubah. Oke, okay, sehingga kalau kita tahu bahwa it kurang it satu ini adalah merupakan delta it, ya maka persamaan 29 kita bisa ubah menjadi delta it sama dengan kita bisa kumpulkan variabel yang sama. Kebetulan di dalam persamaan 29 ini Yt kurang satu kan sama ini ya Yt kurang satu Koefisien adalah pi Yang kedua adalah Min 1 Atau kalau kita ubah menjadi satu kurang pi Tetapi di luar kurungnya adalah min satu. Oke Persamaan 30 ini Kemudian kita lakukan modifikasi Dengan cara Menambahkan dengan bilangan atau variabel XT t kurang satu ya jadi kita tambahkan dan kita kurangkan kalau kita tambah a dengan x a kita kurangi dengan ayam sak 0 tidak memiliki arti sama sekali ya jadi positif kurangi dengan nilai yang sama adalah nah 0 tidak memiliki nilai yang berubah oleh karena itu maka persamaan 30 ini akan menjadi seperti ini Ya, jadi dalam persamaan 30 kita tambahkan dengan alfa 1 xt1 ya dan kita kurangi dengan alfa 1 xt1. Jadi ini kita tambahkan dan ini kita kurangkan. Ini tambahkan ini lah 0. Ya, jadi sebenarnya dengan menambahkannya tidak memiliki arti, tetapi akan membantu kita dalam menyederhanakan persamaan 30. Nah, oleh karena itu kita kumpulkan lagi variabel yang sama yaitu xt 1. Di sini ada x_t kurang satu, sini ada x_t kurang satu, kemudian di sini juga ada x_t kurang satu. Ya, oleh karena itu kita bisa kumpulkan, ya, dengan cara menjumlahkan variabelnya. Oke, sehingga kita dapatkan persamaan 32 Nah, dimana nilai dari lambda di sini adalah merupakan nilai satu kurang pi. Oke, kalau kita lakukan dari persamaan 32 ini kemudian kita lakukan parameterisasi ulang, maka persamaan 32 ini akan menjadi seperti ini. ya. Atau, uh, ini dia ya, dengan catatan bahwa beta satu ini adalah alpha 1 tambah alpha 2 per lambda. Nah, uh, sama seperti yang saya jelaskan tadi ya, konsep pemahaman teori seperti ini untuk Anda pahami dasar pemikirannya. Tetapi secara operasional nanti ya sesungguhnya penggunaan model ECM HM ini akan lebih mudah kita menggunakan aplikasi seperti Eviews, Stata dan lain sebagainya. Oke, kemudian kita lakukan lagi parametrisasi ulang ya untuk mendapatkan persamaan dari sebelumnya. Sehingga secara umum bisa kita katakan bahwa ya setelah kita lakukan ulang parametrisasinya kita akan dapatkan persamaan 34 ini nah, apa yang kita bisa baca dalam persamaan 34 ini bahwa ya min lambda sampai dengan ini adalah merupakan kesalahan, keseimbangan dari periode waktu sebelumnya atau koreksi dari perubahan periode sebelumnya nah, begitu oke, sehingga dengan demikian maka persamaan 34 inilah merupakan Model ECM HM tingkat pertama atau disebut dengan first order correction model, ya berarti ada kemungkinan nanti uh, second order correction model, third order correction model dan seterusnya. Lalu lambda ini adalah merupakan parameter penyesuaian lambda yang kita dapatkan ini, alfanya merupakan pengaruh jangka pendek, ya alfanya adalah pengaruh jangka pendek. Dan betanya merupakan pengaruh jangka panjang. Jadi, dengan uh, memasukkan koreksi di dalam persamaan regresi, kita akan mendapatkan model ECM. HM. Inilah yang disebut dengan model error correction. Model penjabaran model ECM HM yang kita jelaskan sebelumnya secara sederhana, kita bisa jelaskan begini bahwa. Menurut Angel Granger, jika variabel trika dan variabel bebas ini tidak stasioner pada level, namun stasioner pada uh, diferensi katakannya, ya, diferensi yang sama atau dengan bahasa lain memiliki hubungan yang terkointegrasi, maka hubungan kedua ini bisa kita jelaskan dengan model ECM. HM. Bentuk modelnya chemial adalah kita bisa tuliskan seperti ini, ya. Ada delta yt sama dengan alpha 0 tambah alpha 1 delta xt tambah alpha 2 et tambah et error correction-nya ini. K dimana koefisien koreksi ketidakseimbangan ini adalah digambarkan oleh alpha 2. Jadi alpha 2 inilah menunjukkan koefisien koreksi ketidakseimbangan yang kita jelaskan tadi yaitu menunjukkan seberapa cepat waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan nilai keseimbangan Saudara agar lebih operasional maka kita ambil contoh soal dengan menggunakan data yang sama seperti yang kita gunakan pada pengujian Stasioneritas data time series tadi yaitu variabel kurs dan nilai ekspor. Pertanyaannya adalah apakah kedua variabel tersebut memiliki hubungan jangka panjang atau apakah kedua variabel tersebut terkointegrasi atau tidak. Nah jika ya maka kita lakukan estimasi kedua variabel tersebut dengan menggunakan model ECM mana variabel terikatnya adalah nilai ekspor, sedangkan variabel bebasnya adalah nilai kurs. Nah, seperti apa cara ya, pengujiannya? Kita pertama lakukan pengujian, eh, apakah kedua variabel tersebut terintegrasi atau tidak. Agar lebih mudah kita menggunakan aplikasi Eviews nah berdasarkan hasil pengujian stasioneritas data yang kita lakukan sebelumnya bahwa variabel ekspor dan variabel kursi ini tidak stasioner pada level namun stasioner pada uh, diferensi orde pertama berarti bahwa ketika kita mengestimasi model ini dengan metode OLS biasa uh, ini tidak bisa digunakan karena pasti akan menghasilkan uh, model regresi yang lancang Oke, okay, agar lebih uh, paham, maka kita coba gunakan atau kita coba uji ya model regresinya dengan menggunakan model regresi biasa. Kita klik Estimate atau Quick, lalu menu, menu Estimate Question, ketik variable-nya adalah Export, kemudian C lalu Course. Oke. Okay. Jadi kurs mempengaruhi ekspor. Lalu kita klik Oke. Okay. Nah, kita perhatikan bahwa variabel kursis ini adalah sangat signifikan ya dengan nilai p-statistik 7,05. Nah, sedangkan nilai R-square ini sangat kecil hanya 0,1. Ini menunjukkan bahwa model yang kita bangun ini merupakan model yang lancun. karena uh, kedua variabelnya tidak stasioner pada level nah, oleh karena itu, kita sekarang mau membuktikan apakah kedua variabel ini memiliki hubungan kointegrasi atau tidak dengan cara menggunakan residualnya nah, jadi kita uji residualnya oke, sekarang kita buat variabel residualnya terlebih dahulu dengan cara klik PROC dari persamaan regresi yang kita buat ini tadi klik PROC lalu make residual series kemudian ketik residualnya ini apa? saya mau nama berapa apa? kita menggunakan katakan mau satu lalu oke. Okay. nah inilah nilai variabel residual yang kita hasilkan. baik, sekarang kita mau menguji atau kita uji apakah residual ini uh, bersifat stasioner atau tidak. nah untuk menguji stasioneritas tidaknya variabel residual ini, kita menggunakan uh, model dickey uh, dan uh, Augmented dickey dengan model tanpa konstanta dan tanpa tren waktu. Oke, mari kita uji dengan cara klik Quick, kemudian Series statistik lalu Unit Test, lalu ketik nama variabel residualnya tadi adalah resid01. Kita klik Oke okay, kemudian kita pilih misalnya. Uh, augmenting the key power lalu kita pilih non ya, intercept atau non konstanta dan non trend waktu lalu kita klik ok Nah kita perhatikan sini ya hasil pengujiannya ternyata ya, nilai t statistiknya ini adalah min 0, min 1,8547 atau nilai mutlaknya 1,857. sedangkan nilai mekanonnya adalah ini, pada alfa 1% 2,57 nilai absolutnya, pada 5% min 1,94, kemudian pada 10% 1,6. Nah, pada 10% ini ternyata nilai statistiknya lebih besar dari statistik mekanonnya, berarti bahwa pada alfa 10% yang residualnya stasioner pada level Nah, berarti dengan demikian kita bisa katakan bahwa uh, model antara ekspor dan kurs ini adalah memiliki hubungan yang terkonfigurasi Nah, lalu bagaimana cara mengestimasi model ECM HM ini? Karena kita sudah tahu bahwa model kurs dan ekspor adalah memiliki hubungan jangka panjang, maka kita lakukan estimasi dengan model ECM. HM. Nah, caranya adalah klik quick kemudian estimation question lalu ketik nama variabelnya karena tadi variabelnya adalah uh, memiliki diferensi orde pertama atau dia diferensi orde pertama maka kita klik d kemudian nama variabelnya adalah uh, adalah ekspor kemudian tutup kurung lalu C lalu D dari kurs uh, artinya diferensi order pertama untuk variabel kurs spasi lagi resid 01 resid 01 untuk diferensi pertama nah jadi inilah persamaan uh, dari ECM HM kita hasilkan Ya, jadi bagaimana cara membaca ini kita akan teruskan pada pokok pembahasan kita depan.